Bye. <laughs>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 Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi, kabar terbaru terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang Ingen akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar Lesti dan Rizky Gilar. Kegugahan pertama, persahabat ya, Malam ini sungguh bahagia. Rizky Bilar mendapatkan surprise langsung dari Direksi ke Jora, persahabat ya, sudah dipersiapkan kejutan. Tentunya dari teman-teman dekatnya Rizky Bilar juga ikut berpartisipasi untuk memberikan surprise yang sungguh luar biasa di hari ulang tahun ke-26 Rizky Billar. Kita lihat juga bersahabat ya, tentunya di momen spesial Dedek Lesi langsung dipeluk manja oleh Abang Rizky Bilar. Saking bahagianya, tentunya kejutan yang diberikan oleh sang calon istri dan teman-teman akrabnya bersahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan. Amin, biarobat alamin. Postingan tersebut juga tentunya telah diunggah di dipost kembali oleh akun HP Ride Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption dituliskan Sahabat-sahabatnya nggak datang semalam ternyata mereka memberikan kejutan untuk kakak malam ini Masya Allah kakak bahagia selalu ya selalu dikelilingi orang-orang baik Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Iya nih dari akun Instagram Sendal Putih Bilar, persahabat ya, itu mengatakan ada yang dikasih surprise nih oleh calon bini pastinya persahabat ya, wow luar biasa memang. Tentunya kita semua merasa bangga dan bahagia, kejutan yang sangat luar biasa dari Dede Alasti dan teman-teman Kristi -teman Bilar. Tentunya ini diadakan di lapangan sepak bola persahabat ya doakan yang terbaik. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan cedokan vitamin manja yang kita dapatkan malam hari ini. Tetap ingin channel ini ya biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Silahkan berkomentar. Bami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.